Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Ani Channel Kali ini saya mau makan bersama Titi Unboxing kemarin ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minal wal Walfa'idin Mohon maaf lahir dan Oke okay, guys, kita mau makan Ayo diincipin satenya nya di. Mari makan sate Sesungan di mantap mm -hmm. right, guys. kita unboxing lagi guys nih aku beli apa seni song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 poso di sini poso rendang sapi sama ayam rika rica sama sate dapat hadiah kopi ini hari ini aku gak mau makan aku masak sendiri ini buat lebaran ya Tia lebaran pakai baju baru ya Tia kan kemarin udah beli ya Tia ha -ha. oke ma seneng baju nih seneng ra senang reakcinya, pintar bahasa Jawa ya, Kalau di televisi itu lihat YouTube, dia tuh malah lebih lebih paham bahasa bahasa Jawa, bahasa Indonesia tuh dia tuh suka banget. Titi, Titi suka mie mana? Mie Indonesia, Mbak mie Taiwan? Mie Indonesia. Mie Indonesia. Nagek mie Indonesia nih kan, Nabi Anina. Dia dia mau ngambil ini. Indonesia, nah, dia diambil rek. Kole ya, kan pakai Bang Jawa? Kole, punya mah. Halo, halo, halo, halo, ini halo, indonesia dia halo, halo, halo, halo, Indonesia. <guluh> dia tuh bilangnya sama papanya tuh halo, gini. Aku halo, ai ai mie gitu. Nanti kalau udah halo, halo, halo, halo, halo, <laughs> Oke, okay, dilanjut aku makannya ya, guys, ya. Cekidot. Oke, okay guys, ini aku belinya 680 ya, harga aslinya 810. Karena beli paketan gini jadi lebih murah, guys. Dan ini aku lontongnya buat sendiri. Hmm. ini siwan ce Oke, okay, Ma. Sian sate, kita selontong. lontong. Minal Aidin Welfaidin, mohon maaf lahir dan batin. di kan, titik ganteng nyerek. Lho kuploeti kok gak kuplo, langsung Gak sengga rek. Ini yang aku mau nyepil ya. Ini ayamnya mbahnya, ini sate dan ada lontong. Kalau mereka pasti pakai nasi ya, guys. Ini satenya mereka cuma tabung begitu <decorate> itu Sayur apa lodeh? Tak kasih telur, takut ditindak mau. Jadi, tak kasih telur kemarin ada lima udah dimakan. Jadi, tinggal ini aja minal aidin, wal faidin, mohon maaf, dan dia rakyat tak wangi lahir dan batin lahir. Dan Tantang. tin, tin. oke okay, mari makan. <guluh> oke okay, guys kita mau makan. Ayo tini cicip satenya tini. Mari makan sate rak. Tusukan tini. Hmm, mantap tini. Hmm, rasanya nikuan. ya aja. Hmm, katanya ada. enak. Enak. Hey Nih guys, mau makan sama sambelnya sambelnya hmm. Ini sambalnya. Hmm. Bikin an lantin re-re. Ganti aku yang makan. Aku makan. Hmm. Mantap juga. Dia like right? <laughs> nambah <laughs> <God's life> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yuhuu, suapan terakhir guys hmm, yang DJ. Joss. oke okay guys, terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like, subscribe dan tanda loncengnya and bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh